أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم malatus annayauma an-na'im ayat limo sapalap surah at-takazur <coughs> seperti mana kita belajar ataupun kita dengar kemarin <coughs> Allah taala cerita hubungnya dengan manusia yang tamak haloboh dan siapa tak ingat kepada kubur kepada Alam Akhirat. Ayat kala lo lau demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui kalu nah. mana nyu benda harus benar itu ada tapi kalau mung tahu. Nah, apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin? Kalau mung tahu he manusia dengan yakin penuh hendak berlaku mung akan gi situ ah dan gitulah tuhai yawi amare kepada kita ni belum pada benar tu berlaku Supang kita duk dalam kubur yakin dak kata kena duk dalam kubur yakin ...tidak ada seorang habuk kata kita tak mati dak tanah dunia duk muda sini Ah dak suwo bila binan tapi tergambar orang kata kita duduk dalam kubur lagi mana. Tergambar masa kita pergi tanya. Okay? Kita tengok orang okay, mati. Orang okay, tanya. Gambar tu kalau kita pun agak ni. Lepas tu, kamu lepas pada kamu siap. Lepas tu hal rusak, rusak tuhan lah. Tengok Zohir kat. Manusia sore manusia. Kena tanya duduk dalam kubur. Lepas tu, keroe dengan hadis itulah mak idok wayak katanya adanya nikmat kubur adanya seksa kubur anak ah, dok lagu mana? serah pada Tuhan hak pentingnya kita bersedia untuk mati hak tu hak penting tak ada kena waweh tak ada kena wasuah tak ada kena, kena bosepah de kita sedia benda hak kakak. Tuhan wayak katanya mungkin ada wa'an ini muslim ah, wa'ahlah Sebab itulah. To have we amarah kepada manusia ni. Walaupun ayat ni surah ni. Turung. Sebab turung tu. Iaitunya orang kafir. Tomok harta benda dunia banyak dah. Turung surah ni. Jadi orang Islam pun. Sedar juga katanya. Oh. Hari-hari pesan hidup. Tomok harta banyak. Bangga. Dengan harta. Nga'anuk. Jualah kan. Sebab nak boleh turung surah ni orang okay, tu sorang okay. bila anak cucu dia okay. cacuk. jatuh anak lama dah dengan bini tu apa orang okay? ni apa orang okay? yoge harak zamil dulu ni bini lima, sepuluh. hmm sama dah yo kena 20 zamil dulu bini saja puluh. anak beratus yo bukan ada ada pedang tak kita zaman ni yo yo pedang dekat Tak boleh sampai lima. Hari lalu. Ha, tu. Tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekala kamu untuk akhirat. Kalau mau tahu. Tapi tak ada roh. Eh? Manusia ni dia duduk di hidayah tuher. Siapa yang tuher buka hati dia. Dia gamah lalu. Jamah alam akhirat. Syurga dengan Aku, aku gerungnya hidup aku sikit lagi kalau kena masuk neraka lah. teruk ha, jadi mikir belabelah nah syurga ni nak nak orang nak melaka tapi kalau tanya ni tanya hati kita dah ni kalau mati hari ni wey masuk surga gedak kita lepas lepas kedah azab kubur duk rasa tak ada orang yakai duk berasalah tak ada orang yakai kita masuk surga lalu ustaz dah tak ada orang sebab apa duk hati luak sedang duk tak sedap. Membakar waktu he. Amale pun ada juga kita sikit-sikit. Tapi menolak jahat, ada juga dapat-dapat. Taubat juga sikit-sikit gitu-gitu. Ha jadi duk berasa yakin tak yakin, yakin tak yakin. Pakai salah tu he. Sebab kita berasa kita duduk atas jalan hak benar dia selalu duk berdoa, duk minta kepada Tuhan siang malam. Kasmu. La jahim ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang Marak menjulang maknanya cucuh apinya aka tu qomsa qomsa qomsa tak ada orang tak nampak api neraka waktu dia duduk di padang mahsyar walaupun dia nak pergi ke syurga tapi nampak api neraka hak tulah Hati manusia toh tu Duduk. Duduk tak sendiri. Siap aku. Siap aku. Siap aku. Ini nah, gambar. Bila-bila. Waktu belum pada nak sapa lagi. Di pada masyarakat ini. With gambar. Bila-bila. Katanya tiap-tiap orang. Dia kena. Jalan. Di kawah. Di kawah. Kawah. nak kawah. Di kawah. Masya Allah. Tengah jalan. Jalan. Jalan. Jalan. Belum ada nak pergi ke surga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 Minta lah selamat. Minta lah selamat. Ini anak, anak orang akan bawa diri dia sendiri. Bukan. Timur tu mahu. Aku nak pergi. Mari ajak anak, ajak pak. Hak tu tu bagi orang yang kereta geligau sungguh. Tu hewi kepada dia. Boleh syafaat. Kereta modal tu hewi kepada dia. Dia boleh bawa orang pula. Tapi kalau dari masing-masing. Hmm, aku tak tahu. Yang hidup gatungnya aku ngeri ade lelaki kena bawa diri masing-masing sebab tu diri masing-masing kena bawa bawa bawa bawa atas dunia lagi kita kena ada pesal pesal ka bini pesal ka anak jangan yang ngene bawa lah diri masing-masing sama masing-masing cuma kita nak ngepelepas tugas tanggungjawab kita kita kena royak royak ka dini royak ka anak kalau dia kita tak royak takut lagi dakwah sikit lagi ah bai Tuhe tuhe, abang kita tak layak. Abang kita jauh, hanya saja jadi nafsi. Kita dia tak pakai apa. Anak pergi tu tak pakah pak. Misalnya, anak bukit itu tuhe, bawa kita tak besaraja, tak besar layak. Ini kosanop gadi, nak gantangnya dia. Tak tolong. Bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, Sebab anak-anak orang akan bawa diri masing-masing. Akan nampak. Ini aku jahim. Sommalatarughunna ainal yaqin. Selepas itu. Demi sesungguhnya. Duk nain hak tulon. Kamu wahai orang-orang yang durhaka. Akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Allah. Tak ada nak, tak ada janda, tangrok tak ada. Dekno lah pania ko ni, ni bukan masuk gitu-gitu, dakno lah pa masuk. Yung jatuh tum. Yung jatuh tum. Tubuh khobsah. Lebih ada gas Sebab sebab nak ni uimat, niako tu makan sedak. Kop kop kop. Okey. Okay. Ha. dengan niako. Api besar. Orang pun tu hehwah wujud ibu besar. Sore-sore ni, Masya Allah. semua. Nah, sepanah hadis Nabi saya biasa duk lihat, biasa baca ni di masjid kita ni. Orang, sore-sore besar ni. Mandi katanya, bahukan ni, siapa ke bahu kiri ni, kuda lopak tiga hari tiga malam. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Orang-orang no, katanya atas dunia kalau kuda lopak cepat, tak berapa ribu kilo. Tergambar katanya. Kuda daya lopak semenit. Lepas kita rikun, semenit. Berapa kilo kuda lopak. Orang yang besar sehara tu. Tiga hari, tiga malam dengan kuda lopak saat ni. So, orang yang malam siah kecik-kecik atas dunia tu. Hewak jadi besar. gitu. Hmm duduk dalam dengan aku ok sebab tu tu hebat apabila dia bubuh penuh manusia dalam api dengan aku jeng dia bubuh dia bubuh dalam tu ni aku tanya hal min mazid ni aku tanya lagi tu hai, nak tambah lagi kau banyak orang ni tak sejamah lah kata kita nak duduk dalam dengan aku Rasaplah Allah, galakung sepatah. Ah tak apalah. Memang masuk syurga ke bukan masuk neraka, bukan neraka luar. Kau nak ni aku. Ni aku luah. Kawin, tak masuk siapa nak masuk? Tu kecik bodoh je panggil. Ah tu sewa neraka nak boleh Kalau dia tak boleh kau. Allah nak tu budak-budak oh, bodoh kecik. Akhir sekali, summalatus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Selain dari itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Semua anak orang ini. Bukey ke kafe saja dak, orang kafe sampai telah dah. Tuhan, Tuhan tak ada nak kira mano orang kafe. Sebab tu kita di atas dunia ni dah, minta maaf ni. Kalau dah kita tengok orang-orang kafe dak wak gapo-gapo dengan turuk nafsu dia ngejoli ingat ngegalok glenya apa tak sedap caranya. Yang goliknya orang obsesi. Paisai-paisai tu nafsu. Apa tengok orang kafe buat apa-apa, wasan buat Kita orang Islam ni gamar katanya gub. Kita duduk dalam gub ni. Ad-dunya sijnun mukmin wa jannatul kafir. Ingat waktu sudah. Dunia ni gub bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir apa tu, Wih, syurga kat dia. Dia nak makan, suar dalai, nak selanje, nak zina, nak mabuk, kaya, nak berjudi. Tak sehidat tidur malam-malam. Ikut. Sebab samran hidup dia atas dunia tu, waktu dah. Sup dah. Dia katanya kuam sup dia atas dunia, sup Balas Balasan pokok-pok dia, itu ni ni aku. Kita nanti kita boleh panggil dia. Panggil lah, aku nak oyak kepada benda-benda baik. Kamu nak percaya, percaya. Kamu tak saya percaya ikutmu. Kita kaya kepada dia. Tapi ikut dia lah. Dia nak buat apa. Nengakar bagi dia. Tapi bagi kita ni. Tu hadutki rosa-sa. Nyikmat yang tu hadwi. Kesehatan. Kesenengi. Boleh makan. Boleh minum. Sebab tu. Bila kita tengok dah. Ni bahsarah. La tus'alunna. Ni bahsarah ni. La. La tu dia panggil. La qasam. Lam tu maknanya, Tuhan, hmm, kecil mudah mudah supuh. Latus alunna, nu tu jadi sa'du. Nu nu tauqib, dalam kaedah bahasa Arab. Tak jari sangat nak ada dua, sekelimuh yang Tuhan supuh sampai dua kali. Ni. Dua kali, depan belakang. Supuh dengan kejap. Sebab itulah Nabi apabila satu hari orang jamung Nabi. Nabi lapar, Abu Bakar, umat. Gijalah di rumah sore, orang Madinah. Tengok orang Madinah tu nampak, pasang orang. Orang lega sikit. Rumah kaya lah kacik mudah-mudah, orang kaya. Nabi gipak tak tujuh eh, nak gi ziarah. Gipak kok-kok kebitu, Assalamualaikum. Saya tak ingat nama dia apa. Dok tengoklah tafsir. Ya ada. Ada bini dia. Bini dia apa bo bo muka Pak tengok Nabi, masya-Allah. Suka hati. Ya tak tunggu, saya tunggu Ustaz. Tok laki dia pergi perah susu. Perah susu, susu kambing. Boya-boya yak lagu tu. Nabi pun tak tunggu di luar. Tiba-tiba marilah dia. Tok laki. Wakle susu. Sebeldi. Janganlah, konggit, konggit, konggit, konggit. Kelih, mengipak. Dia ya, tak susu dia tengok Nabi bagi rumah dia. Masya Allah. Dia ya, kata tak ada lah. Tetamu yang lebih atas muka dunia. Nabi lah. Dia kata dia ya nak jamu. Dia pergi cari watama, wat, wat sedap-sedap. Mari tak. Nabi tengok dia pergi pisah. Itu dia rumah. Tak watama pergi pisah sebilah. Nabi kata asal dia buat gapolah. Dia tu ambil pisang pergi balik ke umum. Sembulah kambing saya kau berung. Berung, koyak kat timur tu. Mau jaga we ni. Jaga Tetamu kita ni, Nabi Abu Bakar Umar. Dia buat siap kambing seekor hari tu makan 4 5 orang. Ha, kambing seekor. Alhamdulillah duduk. Nabi apabila Nabi makan siap. Nabi tak tolak ni. Sebab orang orang sila Nabi, orang maknanya orang orang buatkan Nabi, Nabi makan tapi makan skodas-skodas. Bunyok. Bila Nabi baca sunah Nabi makan sudah, Nabi baca ayat ni. Baca ayat ni sempena dengan makan hari ni. Allah hidas sedap. Dengan wah lagi, dengan susu lagi, kambing roti lagi. Makan daripada hak perut lapar Jadi ya kenih hari gitu. nabi baca summadatusalunnayauma idzin alinnaim rayat kepada umat bubakar rayat kepada tuan ummu nabi katanya ingat kita makan ini tuhan akan tanya gitu nikmat yang tuhan beri kepada setiap orang akan ditanya siapa ko kita makan semulut up bubuh dalam mulut kita pun tuhan akan tanya boleh daripada mana hatulah Nah, akhir surah ini, setelah insyaallah kita masuk suratul asri Wallahu a'lam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.